Galau lah dengan perkara yang belum dijamin Tentang apa? Keselamatan kita ya, Mati akan seperti apa, di akhirat akan seperti apa Dan ini persoalan yang banyak dilupakan orang Disitulah pentingnya kita ngaji Coba kalau kita nggak ngaji Masya Allah Apalagi dalam kondisi Katanya sulit ekonomi seperti ini Kan luar biasa orang, berkalang kabut Tapi jarang yang kalang kabut dengan persoalan Tentang tadi nasib dia matinya akan seperti apa, gitu. Bahkan ada orang yang bahkan sepertinya tidak sadar bahwa hidup ini akan mati, ya. Seolah-olah hidup ini akan terus selamanya. Maka orang ngaji itu paling tidak, ya paling tidak orang yang ngaji itu apa yang tadinya belum tahu menjadi tahu, apa yang tadinya sudah tahu kemudian karena ngaji diingatkan. Anna Kerajaan, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala malam ini masuk di kalimat hikmah ketiga di kitab hikam itu adalah sawabikul himami la takhriku aswarul akdara tinggi dan kuatnya semangat ini e, dalam pembahasannya keurusan dunia nih ya jadi semangat dalam hal mengejar dunia la takhriku aswarul akdar tidak akan bisa merobek ya. catatan catatan takdir apa maksudnya mari kita bahas ya Kenapa demikian Kalimat ini sesungguhnya Berawal dari hadisnya Nabi SAW Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di mana beliau bersabda Dalam penggalan hadisnya Sumayur salu ayan fuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatatin ya bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi jadi ketika janin ada di rahim di dalam kandungan umur 4 bulan itu Allah menugaskan malaikat untuk meniupkan ruh sekaligus mencatat empat hal: satu rezeki yang kedua ajal, ketiga amal, ketiga keempat nasib, ya selamat atau celaka. Nah, yang dikomentari malam ini adalah yang pertama urusan rejeki, ya. dikat dirizkhi. Dari situ, sumber pengambilan uh, makalah ini, kalimat hikmah malam ini, jadi rejeki sudah dicatat untuk setiap manusia, termasuk juga takarannya, ukurannya. Oleh karena itu, maka... Jangan galau dengan urusan dunia. Yakinlah kepada Allah. Bahkan kalau di ayat yang lain, bukan cuma manusia ya yang dapat jaminan rezeki itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al Ankabut ayat 60. Waka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarizquha wa iyakum Betapa banyak hewan ya Yang tidak membawa rezekinya Dan hanya Allah lah yang memberikan rezeki Kepada mereka dan kepada kalian Ada lagi ayat Wa ma min dabbatin fil ardi Illa alallahi rizquha Tidak ada Hewan yang malatak di atas bumi kecuali uh, sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi urusan rejeki itu sudah dijamin. Dari mana didapatnya, ya? Berapa kadarnya? Oleh karena itu maka perkara yang dijamin ini jangan bikin kita galau. Oleh karenanya maka. Uh, di kalimat hikmah yang keempat al-syeikh ibn al-ta'illah mengatakan arih nafsaka minat tadbir jadi istirahatkanlah jiwamu dari kesibukan mengatur dunia ini kenapa? famaqoma bihi goirukaanka ala takum bihi linapsika karena kan itu sudah diurus oleh Allah gitu maka lebih baik curahkan perhatian konsentrasi fokus terhadap sesuatu yang belum dijamin apa itu tentang keselamatan kita keselamatan kita ini ya apakah hidup kita akan berakhir dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah ini perkara yang buat kita nggak ada jaminannya. Kalau Rasulullah dulu sudah dijamin, demikian juga 10 sahabat sudah dijamin. Kalau kita nggak, karena ini belum dijamin, mati kita itu baik atau buruk, maka sungguh-sungguhlah untuk beramal baik. Gitu. Kita juga belum ada jaminan, ya kita tidak tahu. Nanti, dalam barzah kita ini tergolong orang yang bahagia atau disiksa. Ya, lebih jauh lagi nanti ke akhirat, apakah kita ini termasuk golongan ahli surga atau ahli neraka? Itu kita belum ada jaminan, karena belum ada jaminan perkara ini. Mestinya kita sungguh-sungguh di dalam. Satu ayat ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa lamutunna illa wa antum muslimun hai orang-orang yang beriman kata Allah bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenarnya takwa wa lamutunna dan sungguh jangan kamu mati illa wa antum muslimun kecuali dalam keadaan Islam e, Tafsir Ibnu Kasir mengatakan Aidawimu alal Islam jadi istiqomahlah hidupmu di dalam Islam kata beliau begitu terikat dengan syariat Islam kenapa li'annahu yuhsarul mar'u alama matalik karena sesungguhnya Seseorang di akhirat itu akan dibangkitkan golongan ahli surga atau ahli neraka tergantung kondisi dia mati. Matinya model apa itu. Baik atau buruk ya. Kemudian mar'u kata beliau, kematian seseorang itu rata-rata bergantung kebiasaan saat hidupnya model apa walaupun memang ada yang namanya husnul khotimah dan su'ul khotimah tetapi al -aglab ya aglabiah rata-rata itu kepada ayat tadi orang kalau hidupnya sehari-hari baik maka harapan besar matinya baik kalau matinya dalam keadaan baik maka di akhirat dalam keadaan baik jadi seseorang itu di akhiratnya model apa itu bisa kelihatan matinya seperti apa kematian itu seperti apa, tergantung kebiasaan hidupnya ya. ada memang husnul khotimah awalnya buruk, akhirnya jelek nah, apa hikmahnya? hikmahnya adalah untuk para pelaku dosa ya pelaku maksiat agar tidak putus asa bahwa rahmat Allah itu ada tobat itu ada kalau mau Allah kasih kemudian ada juga eh, Ahli ahli fikri ada juga yang namanya <tuh> suul khatimah. Suul khatimah itu artinya apa? Awalnya baik, baik gitu. Tapi matinya dalam keadaan buruk. Entah itu sedang maksiat, bahkan ada orang yang hidupnya dalam keadaan Islam, matinya justru dalam keadaan kafir. Na'udzubillah dalik. Ada, tetapi tidak sebanyak yang tadi. Ya. Jarang. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk menjadi peringatan kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang takwa, agar jangan pernah sombong. Dan jangan merasa aman. Ingat setan dan hawa nafsu bekerja bagaimana mencelakakan kita setiap saat. Mintalah selalu perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Jadi orang yang soleh, jangan sombong dengan kesolehannya, karena boleh jadi kalau sombong justru akan berakhir dengan su'ul khatimah, sebaliknya para pelaku dosa, jangan pernah putus asa, karena boleh jadi uh, justru mendekati kematian ada keinginan kuat untuk bertobat dan kemudian Allah terima, sehingga mati dalam keadaan baik ya. nah para sahabat sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali lagi ya jadi rejeki itu perkara yang sudah dijamin ayatnya sudah dibacakan tadi kemudian saya tambahkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kata beliau la tamutu nafsun hatta tastagni la wa ajalaha seseorang itu tidak pernah akan mati sehingga dua hal sudah terpenuhi apa itu rezekinya sudah tuntas artinya apa <tuh> tidak mungkin namanya manusia hidup nggak dikasih rejeki itu nggak mungkin demi Allah pasti dikasih rejeki soal besar dan kecil relatif soal cukup atau kurang itu relatif, karena faktanya banyak orang dikasih banyak, gak cukup ada orang yang dikasih sedikit, bahkan bisa berbagi itu yang namanya berkah <tuh> nanti kita bahas intinya adalah selama hayat dikandung badan rezeki pasti dijamin oleh Allah ya, jadi gak usah apa namanya galau ya dengan persoalan rezeki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 itu. Maka para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, saya senang di FB ini mencari banyak sahabat pertemanan itu, senang saya. Nah, tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk saling uh, meraih kebaikan. Karena kata Nabi khairun nas linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat maka di makalah di kalimat hikmah kitab hikam ke depan itu nanti ada kalimat seperti ini e latas hab itu ya man layan haduka halu wala yadulluka kamu jangan bersahabat katanya dengan orang yang apa perilakunya tidak membuat kita bangkit ya perkataannya tidak pernah mengarahkan kita untuk tunduk patuh kepada Allah, maka sahabat adalah orang yang sahabat yang baik itu adalah orang yang senantiasa e, memotivasi kita ketika lemah menegur kita ketika kita salah dan mensupport kita di saat kita sedang taat kepada Allah dan Rasulnya jelas ya e, seperti itu kemudian yang kedua kata Nabi Ya. Dalam satu hadis maksud saya, la tamutu nafsun hatta wa ajalaha. Seseorang itu tidak akan mati kecuali kalau memang ajalnya sudah sampai. Oleh karena itu maka dalam urusan kebenaran ya, kulil walau kana murran. Menyampaikan risalah agama meskipun pahit itu jangan takut dengan resiko Hatta kematian sekalipun Karena sesungguhnya Kematian gak ada urusannya dengan Dengan dakwah Jangankan dengan dakwah, dengan perang sekalipun Gak ada urusannya Orang itu mati karena ajalnya sudah sampai Nah ini perlu ini nih deh, Untuk menguatkan Saya sendiri ya pada zaman sekalian Yang mana hari ini kan Kita merasakan ya Kalau ngomong Islam yang benar itu Masya Allah Serba dilarang, serba nggak boleh, ya. Setidak-tidaknya stigma negatif, ya, disebut radikal, garis keras, ya, intoleran, segala macam. Bahkan mengidentikan dengan ketika seseorang menyampaikan Islam yang benar itu, wah teroris lah segala macam. Udah abaikan saja terserah mereka mau ngomong apa sampaikan agama ini apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya untuk disampaikan dan saya katakan nggak ada resiko apalagi dikaitkan dengan kematian kenapa karena faktanya nggak dakwah pun orang mati nggak berjuang pun orang mati dengan demikian maka dakwah ini nggak ada resikonya kok banyak orang nggak melaksanakan dakwah nggak jujur menyampaikan agama itu karena apa? karena mengimani hadis, mengimani ayat segala macam, nggak mendalam, ya. boleh jadi hanya dihafalan, boleh jadi hanya di lisan, tetapi tidak tembus menjadi sebuah keyakinan di dalam hati. kayak tadi itu. setiap jiwa tidak akan mati kecuali apa? kecuali rezekinya sudah tuntas. artinya apa? rezeki itu di tangan Allah maka sampaikan agama ini apa adanya jangan ada takut dengan menyampaikan agama nanti orang gak suka kemudian gak ada yang manggil wah gawat begitu, gitu ya. ngaji diidentikan dengan pendapatan, ngaji diidentikan dengan amplop, gawat, bahaya, celaka itu nanti sekurang-kurangnya kalau tidak menghalalkannya haram atau mengharamkannya halal sekurang-kurangnya karena takut kepada jamaah takut kepada penguasa misalnya, akan banyak hukum yang disembunyikan, harusnya disampaikan disembunyikan karena, apa? karena takut gak makan nah ini ar rezeki itu di tangan Allah singkat kalimat hadisnya, tetapi bobotnya luar biasa, subhanallah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi kata Syekh Ibnu Ata'illah arih nafsaka minat ya. istirahatkan jiwamu jangan sampai lelah memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh yang lain dalam hal ini Allah yang nanggung gitu ya buatlah diri kita ini lelah buatlah pikiran kita ini fokus, konsen untuk apa? dicurahkan kepada yang belum dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu kadang-kadang orang berlebihan kadang-kadang orang itu suka ber, berlebihan bukan cuma bukan cuma kelewat batas ya memikirkan dunia yang sudah dijamin untuk setiap jiwa dirinya, anak cucunya untuk urusan dunia sudah banyak orang yang berpikir peribahasannya kan sering kita jumpain orang masalah ada orang sudah setua itu hartanya banyak dimana-mana tapi terus menerus kerja dalam dunia ibadahnya kurang, ketika ditanya jawabannya standar, buat anak cucu katanya, nah, padahal anak cucu itu sudah dijamin Nah, yang belum ada jaminan untuk anak cucu adalah apa? Ketika si kakek ini meninggal, mereka akan memegang agama apa? gitu Kalau pertanyaan para nabi kan begitu kepada keturunannya. Mataqbudun nabi ba'di. Selalu itu yang ditanya. Apa yang akan kalian sembah? Siapa yang akan kalian sembah setelah aku mati ini? Jadi bukan mataqkuluh nabi ba'di. Kalian mau makan apa? Ya, makanan melulu dunia terus yang dipikirkan na'udzubillah amin nah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah sahabat sekalian yang sama-sama saya hormati jadi kembali lagi ya di kalimat hikmah yang ketiga dan kalimat hikmah yang keempat nah nanti sebelum saya bacakan kitabnya Uh, supaya lebih jelas, tadi sudah saya simpulkan, saya punya uslub seperti ini, punya cara seperti ini. Jadi, agar mudah ditangkap, saya sampaikan dulu kesimpulannya. Nanti terakhir baru saya bacakan kitabnya, uh, supaya lebih jelas, ya. Ada uslub orang sampaikan dulu teksnya, kemudian kesimpulannya. Kalau saya kesimpulannya dulu, nanti kitabnya dibaca. Jadi kesimpulannya begini. Bismillahirrahmanirrahim rezeki telah dijamin oleh Allah Taala ya. Tadi sudah sampaikan e, dalam ayat ataupun hadis. Kita tidak tahu ya e, catatan rezeki kita di Loh Mahfud kan itu di Loh Mahfud itu. Contoh rezeki kita seberapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa kita punya namanya hajat adawiyah Jadi kita ini lahir, ahli fikri ya, lahir ke dunia ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala e, membawa fitrah apa itu? salah satunya adalah hajat al anggota badan kita punya keperluan, contohnya apa? kita ini bawa fitrah lapar, butuh makan, Ya. bawa fitrah haus, butuh minum itu yang kita tahu, tentang rejeki di sana seperti apa uh, ukurannya seberapa kita tidak dikasih tahu, tapi yang jelas sekedar untuk bertahan hidup dijamin oleh Allah baik, selanjutnya kita juga lahir ke dunia ini dilengkapi dengan anggota badan untuk mencari makan dan minum ya, bersyukur kita kepada Allah tidak hanya itu kita juga diberikan akal ya, kalau sama-sama Menjemput rejeki binatang juga sama seperti itu. Tetapi manusia, subhanallah, diberi akal. Ya. Baik, selanjutnya tidak cuma itu. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengutus, ya, menurunkan kitab suci kepada kita, Al-Quran. Yang dibianan dikulir ya Menjelaskan segala hal, termasuk di dalamnya adalah ini halal, ini haram, ini makruh ini mubah, ya, terkait dengan e, rezeki tadi, ada banyak yang halal, ada banyak yang haram, ada juga yang subhan, itu dijelaskan. Bersyukur kita ini punya Al-Quran, ya, kitab suci yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat, yang menerangkan segala hal, hanya saja sedihnya, justru ini yang membuat kita menangis Al-Quran yang demikian hebat hari ini tidak diterapkan ya hari ini tidak diterapkan apa yang halal di Al-Quran tidak dihalalkan oleh manusia sekarang apa yang diharamkan oleh Al-Quran tidak diharamkan oleh manusia sekarang kebanyakan masuk bulan suci Ramadan juga Masya Allah ya saya hanya mengingatkan saja karena wama alaina Kita hanya sekedar punya kemampuan menyampaikan ya. Sedih ya, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, gairah umat Islam pun rata-rata mentok hanya sebatas tilawah Quran, hatam Quran. Malam ini dari Masjid Pondok Pesantren yang mulia ini dengan Mohon pertolongan kepada Allah, mohon ridho kepada Allah. Saya serukan sekurang-kurangnya untuk menjadi saksi agar nanti di akhirat saya tidak disalahkan, agar nanti saya di akhirat tidak dituntut oleh umat. Apa? Tingkatkan derajat kita, himmah kita, cita-cita kita dari semangat membaca Al-Qur'an kepada semangat untuk menegakkan syariat Qur'an. Karena itu adalah merupakan tuntutan dua kalimat syahadat. Itu adalah tuntutan untuk setiap orang yang mengikrarkan dirinya sebagai mukmin, sebagai muslim, menerapkan syariat Quran itu hukumnya bukan mubah, bukan sunnah, tetapi min muktabayati syahadat termasuk tuntutan dua kalimat syahadat konsekuensinya apa? kalau ada seorang muslim tidak ada keinginan apalagi berani menolak untuk menegakkannya syariat islam syariat quran maka syahadatnya batal ridho dengan aturan selain al-quran maka syahadatnya bermasalah jelas saya fikri ya nah sekali lagi bersyukur kepada Allah dalam kaitannya dengan urusan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an sehingga kita tahu ini halal, ini haram. Saya juga mengingatkan ya kepada saudara-saudara saya ya yang kebetulan uh, menjadi pejabat, ya, menjadi pejabat, baik itu di presiden, di wapres yang duduk di MPR, yang duduk di DPR, ya. Duduk di kepolisian, di TNI dan semuanya saja. Saya menyerukan bagi Anda yang muslim ingatlah bahwa kan problem Indonesia ini adalah salah satunya dengan tingginya angka korupsi yang telah membuat Indonesia ini apa? hancur lebur, ya dililit persoalan ekonomi yang sangat-sangat menyulitkan ini satu diantaranya adalah karena tingginya angka korupsi dan siapa yang korupsi itu Masya Allah kita semua tahu, para pejabat dan sebagiannya adalah orang Islam saya mengingatkan jika anda sebagai muslim kemudian dalam persoalan mencari rezeki sudah tidak lagi mengindahkan perkara halal-perkara haram saksikan saya mengingatkan ini kepada anda karena sayang itu dampaknya fatal kemana dampaknya kan tujuan hidup kita ini adalah kata Allah insa aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah aku ibadah namanya Dah ibadah itu ternyata tidak hanya sekedar cukup dengan target terpenuhi syarat rukun secara fikih tetapi juga faktor apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, itu menjadi penentu ibadah tersebut diterima atau ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis Arba'in disebutkan, di ujung hadis yang mengatakan, innal halal bayin, innal haram bayin, wabaynahuma umurun mustabiyat, dan seterusnya, kata Nabi apa? Kata beliau, apa? wa dzakar rajul yutilu safan ashasa gitu ya kemudian dia muddu ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa haram wa malbasuhu haram wa haram fa ayy nabi SAW dalam sepenggal hadis mengatakan ada orang menempuh perjalanan jauh secara kasar mata itu perjalanan adalah perjalanan jihad visabilillah ya sampai berdebu badannya di tengah padang pasir dia berjalan kemudian angkat tangan berdoa kepada Allah ya Rob ya Rob seharusnya posisi itu itu adalah posisi yang sangat diijabahnya doa ya situasi seperti itu adalah orang dekat sekali dengan Allah Allah sangat men, menyuk apa menyenangi situasi di mana orang dalam sedang dalam kondisi seperti itu di perjalanan perang di tengah padang pasir, badannya sampai berdebu, angkat tangan harusnya tembus doa itu tapi kata Nabi, berhubung makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan sumber penghidupannya juga haram kata Nabi bagaimana bisa doa itu dikabul kata Nabi oleh karena itu, maka uh, para jamaah dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala saksikan seruan saya ini kepada saudara-saudara saya, ya, dari umat Islam yang kebetulan jadi pejabat, yang kebetulan juga mereka melakukan banyak tindak korupsi. Berhentilah, karena itu tidak akan membuat kalian kaya, kalian bahagia, tidak akan membuat kalian terhormat yang ada adalah ibadah kalian semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah, kehidupan dunia ini singkat. kehidupan sesungguhnya kita adalah kehidupan akhirat. Maka perhatikan tentang apa? Halal dan haram. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an sudah diturunkan kepada kita. Selesai sampai di situ tidak. Allah utus bagi Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan daripada isi Al-Quran secara utuh. Nah, oleh sebab itu maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar itu semua, maka dalam prinsip tadi ya, urusan rezeki yang sudah dijamin, kenapa kita tidak perlu galau, harusnya galau dengan perkara yang belum dijamin. Oleh karena itu maka eh, jalanilah dalam hidup ini mencari nafkah dengan beberapa uh, aturan dan etika serta hukum yang sudah diatur oleh Islam satu luruskan niat ya kalau kita kaitkan dengan bahasan kemarin tuh makomnya makom apa asbab kalau memang toh harus mencari dunia mencari uh, mencari dunia supaya tidak bernilai dunia tapi bernilai akhirat maka Dirubah, diluruskan niatnya Satu, niat karena Allah ya, Menjemput Fadolnya Allah Karunia Allah Yang kedua, niat dalam rangka untuk menafkahi diri dan keluarga Karena itu hukumnya wajib Yang ketiga Menjaga agar diri dan keluarga Tidak merepotkan orang lain Justru yang keempat mencari rezeki, apapun profesinya, yang penting halal dalam rangka, supaya bisa membantu orang yang susah ya jadi jangan dimakan semua, jangan dipakai semua nih ya, pakailah seperlunya saja, makanlah seperlunya saja, ada lebih, kasihkan semuanya kalau belum bisa berbagi apa yang kita makan, juga dimakan oleh orang lain, paling tidak kita dikasih lebih oleh Allah, ingat supaya kita mulia, maka Berbagilah, ya, berbagilah. Kemudian berikutnya adalah tidak berlebihan, ya. Terus selanjutnya jangan sampai melebihi konsentrasi eh, juga kesungguh-sungguhan dalam rangka mengejar akhirat. Kalau berpikir untuk dunia volumenya berapa, nah itu jangan sampai volumenya melebihi urusan akhirat nggak boleh. Waktunya berapa jam untuk dunia? Jangan sampai melebihi waktu kita untuk akhirat. Jadi ya, situ ada salat, di situ ada tilawah Quran, di situ ada tafakur, di situ ada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau 8 jam, buat juga 8 jam. Begitu. Kemudian bersyukur dan bersabar ya atas apa yang didapat dari ikhtiar. Nah, terus berikutnya adalah tidak menghalalkan segala cara. Karena kita adalah orang beragama, ya Muslim gitu nih. Terus jamah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, tadi <tuh> jangan ngeluh dengan urusan dunia. Karena selain tidak berguna, nah dunia ini kalaupun harus dicari adalah ya carilah bukan untuk dikeluhkan. Mengeluh karena kesulitan, toh yang lain masih banyak yang lebih sulit, yang lebih butuh, dan lebih baik kita ini mengeluh dengan nasib ibadah kita yang masih sedikit, amal kita yang masih sedikit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti itu. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik uh, selanjutnya sekarang akan saya bacakan tadi kesimpulannya seperti itu. bismillahirrahmanirrahim sawabikul himam la tahriku aswarul akdar al himam as sawabikya qawiyu nafsi allati tanfa'ilu anha ba'dul mawujudat bi'idnillahi ta'ala jadi tingginya semangat ya Kekuatan jiwa yang dengan izin Allah biasanya banyak hal bergerak karena adanya semangat. Tapi ingat, bikin inilah. Terus ya. Keyakinan Himam as kita adalah kepada kodok dan Qadar yang bisa untuk menjadikan sesuatu itu bergerak. Terus di sini makna <tuh> Jadi tingginya semangat, kuatnya semangat seseorang itu tidak bisa merobek, ya catatan takdir berkenaan dengan rezeki mobil khusus seperti itu nah selanjutnya jadi selanjutnya kerja keras seseorang berkenaan dengan dunia itu tadi sudah dibahas dalam rangka ibadah jangan yang lain ya sehingga nanti dapat atau tidak nilainya ibadah gitu. karena kalau punya keyakinan dengan sungguh-sungguhnya akan e, otomatis gitu mendapati apa yang didapat dari dunia ini mengabaikan menafikan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bahkan bahaya ya, terkait dengan apa mengimani kodok dan kodar baik sama yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi e, sesungguhnya seseorang diposisikan dapat rejeki dengan ukuran seberapa itu adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu maka di disini disebutkan e, tadi ya mana wa ka'ana al-mu'al wa ka'ana al-mu'allifa rahimahullahu ta'ala inna ma awrada hadhihi masalah bayna yaday kalami fi al-tadbir liy'arifa ka anna wujuda al-tadbir la jad wala fa'idah jadi syekh ibnu yang ingin mengatakan dalam perkara ini ingat ingat ya bahwa kesungguh-sungguhan itu pada hakikatnya tidak ada dikaitkan dengan apa namanya kodok dan kodarnya Allah ya, tidak akan menambah atau mengurangi jatah. Tetapi tadi saya katakan, karena rejeki ini sifatnya rahasia, sementara kita wajib untuk uh, menafkahi diri dan keluarga, maka kerjalah. Tetapi dengan uh, volume kerja yang tidak melebihi untuk uh, prioritas akhirat. Bahkan, nyari dunianya pun, diniati untuk akhirat sehingga ada kalimat kam min a'malin yaitu tsawaru amali dunia sarat min a'malil akhirah bihusnul niat banyak amal yang secara kasat mata kelihatannya adalah amal dunia tapi karena niatnya baik itu menjadi amal akhirat nah itu itu harus diusahakan tuh jangan sampai justru kebalik ada juga yang kebalik wa kam min a'malin yutasawwaru bi'amalil akhirah Sorot min amali dunia bisu ini ya. Ada banyak amal kelihatannya amal akhirat bagus nih orang, kelihatannya amal akhirat, tapi karena niatnya buruk ternyata itu hanya jadi amal dunia. Nah, jadi lakukan itu. Terus berikutnya adalah oleh sebab kesungguh-sungguhan tadi dalam hal dunia itu tidak ngaruh tidak akan merubah keadaan takdir, jatah rejeki yang sudah Allah tetapkan di Allah oleh karena itu maka perkara ini adalah wa ma la fudulun, berarti ini perkara yang apa ya yang gak penting, layan bagi ayat asa guh labih wa abafihi dawul ukul, orang-orang yang berakal, seyogianya tidak menyibukkan diri dalam perkara ini, apalagi sampai stres dalam urusan ini biasa aja, ya, gitu. Baik, nah, jamaah ya, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berikutnya adalah ini. Di kalimat arih nafsaka minat tadbir fama bihi latakum bihi Jadi buatlah jiwamu istirahat. Jangan pusing, memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh pihak lain. Apalagi yang nanggungnya adalah Allah. Kamu mending konsen dengan perkara yang belum ditanggung dan dijamin. Seperti karyawan. Karyawan kalau kerja di pabrik, jangan mikirin bosnya nyari uang dari mana buat ngegaji dia. Karena tugas dia adalah bekerja yang baik. Begitu. Di sini juga ada dicantumkan uh, menurut riwayat. gitu akibat dilasar di maqalah dari para sahabat Anallah taala yaqul abdi atini fima amartuka wala tuallimni bima yuslihuka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada eh, hamba wahai hambaku taatlah engkau dengan apa yang aku perintahkan kerjakan apa yang aku larang tinggalkan. alim nih bima Kamu jangan ngajarin aku tentang bagaimana hidup kamu baik. Karena otomatis kalau kamu bisa baik dengan memperhatikan perintah-perintahku dan memperhatikan larangan-laranganku, maka sudah menjadi apa namanya? jaminan dari Allah. Allah akan jamin itu. Makanya ada hadis apa? E, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfadillah Ya Jagalah agama Allah maka Allah akan jaga kamu Ihfadhillah tajidhu Jagalah agama Allah engkau akan mendapati di setiap langkah kamu disertai dengan pertolongan Allah Hadis kan mengatakan begitu tidak sa'alta fast'alillah wa fasta'in billah Kalau kau minta mintalah kepada Allah ya kalau minta tolong mintalah tolong kepada Allah dan seterusnya jadi, uh, tugas kita adalah memperhatikan hal-hal yang belum didapat jaminan. Ya, ini tadi urusan, perhatikan tiap hari urusan iman kita, perhatikan tiap saat bagaimana amal kita, ya, pikiran kita, kemudian uh, muamalah kita, Berumah tangga kita, perhatikan adakah sesuai dengan aturan Allah atau tidak nanti. Perkara lain itu Allah yang jamin. Baik. Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya. Uh, ini saya kasih tambahan aja ya. Kasih tambahan. Bahwa. Waqad yu'aqa ya Ini harus. Harus tersampaikan juga malam ini. Terkadang manusia itu mendapati kesulitan bil wahirmani rezki ya dengan kefakiran dan juga rejeki yang tersumbat li asba bin karena ada sebab-sebab yang memang dia lakukan contohnya apa contohnya adalah ada sebab-sebab nih li fi al maasi li al maasi ya allatina hu allahu anha jadi diantaranya adalah dia bermaksiat kepada Allah ini dijelaskan di surat An-Nisa ayat 79 ma'asobah min hasanatin fa min Allah wa ma'asobah min ah fa min gitu. apa yang menimpa ke kamu berupa kebaikan itulah karunia dari Allah tapi kalau ada keburukan itulah akibat dosa yang kalian lakukan dalam tafsirannya begitu ada lagi di surat Asy-Syura ayat 30. Kata Allah, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum. Apa yang menimpa kamu, musibah itu sesungguhnya adalah fabima kasabat aydikum, karena perbuatan. Kalau ditafsirnya tuh bil ma'asi allati yartakibu ay allati yartakibuhannas. Ya. Duharul fasad fil bari wal nyambung dengan ini itu adalah al-ma'asi dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala eh, sebagai Tuhan yang maha pemaaf pengampun, banyak yang diampuni ya. bagi orang yang bertobat pintu tobat tidak tertutup kemudian ini masih berkenaan dengan eh, bahwa rejeki bisa tersumbat terhalang karena dosa apalagi dosanya dosa riba ya dosa riba, dosa korupsi, maling wah Masya Allah Nabi bersabda inal abda layuhromu rizqa biddan biyusibu sesungguhnya hamba sungguh akan dipersulit rejekinya karena dosa yang dilakukan oleh karena itu maka mencari rejeki disertai dengan taat, bukan dengan maksiat atau yang ketiga berikutnya nih jadi ada seseorang yang diuji dengan uh, apa namanya uh, Keterbatasan ekonomi murni, ya, bukan karena dia maksiat, tetapi karena Allah ingin menguji saja, sejauh mana sabarnya dia, sejauh mana syukurnya dia. Dan kesulitan sekecil apapun, kalau dihadapi dengan sabar, ujian sekecil apapun, jika dihadapi dengan sabar, gantinya adalah ridho dan surga Allah. Luar biasa. Maka tadi, jangan ngeluh dengan urusan dunia ini baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itulah karenanya terakhir kita tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda ajaban liamril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ajeib kata kata Nabi itu. Dahsyat luar biasa bombastis. Ha. Bagi umat Islam ini semua urusannya bernilai baik kata Nabi. Bagaimana tidak? In asabathu dhurra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia diuji dengan kesulitan kemudian sabar baik buat dia. Wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau Allah uji dengan kebaikan, kemudahan, kelapangan kemudian dia bersyukur, baik buat dia. Wa laisa ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak ada, didapat kecuali oleh orang beriman, maka bersyukurlah jadi orang mukmin bersyukurlah jadi orang Islam ya, jaga iman itu, jaga Islam itu jangan kiri dengan orang kafir Ya, karena orang kafir berarti kebalikannya dikasih apapun buruk buat dia dikasih miskin dia bukan nyembah Allah, dikasih kaya juga tidak nyembah Allah na'udhu jadi kalau orang mukmin dikasih uh, cobaan Sulit, dia sabar, nyembah Allah. Dikasih kemudahan, kelapangan, dia bersyukur, nyembah Allah. Jadi, ini baik, ini baik. Bagi orang yang tidak beriman, tidak ada kebaikan. Kecuali sebatas sampel baik menurut ukuran manusia, dan itu pun hanya berlaku di dunia saja. Maka, bersyukurlah menjadi mukmin, menjadi Muslim. Alhamdulillah, baik. Uh, Jamaah sekalian dan para sahabat sahabat saya yang dekat yang jauh ya yang tergabung di pertemanan Dabi yang sama-sama saya hormati semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala barangkali untuk pembahasan pengajian kita malam ini sampai di sini dulu ya ada pertanyaan yang masuk ya, baik ya Mudah-mudahan apa yang disampaikan uh, diri dari Allah menjadi ilmu yang manfaat. <Sess>